Doa pagi, mohon perlindungan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa, Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, aku ucapkan syukur kepadamu karena boleh bangun di pagi hari ini. Aku mohon bimbinganmu sepanjang hari ini. Bimbinglah agar aku dapat bekerja dalam semangat kasihmu dengan rajin dan jujur. Buat aku agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan. Jagailah aku dari segala mara bahaya dan dari rencana jahat terhadapku. Aku persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersamamu dalam persatuan roh kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,